Welcome back to our channel, Cece Enjoy di Bali. Sekarang aku ada di Gua gong. Kalau biasanya kos kami yang pertama, eh, pertama kos kami itu namanya apa namanya ya? Um, jalan Bukit Hijau, banyak banget, tutup bagus. Jadi kita sekarang main, ngerti gak? Kalian? nope, <laughs> ini ada. Oh ya buat informasi kalian aja di Bali itu mau di perumahan-perumahan ataupun tempat-tempat kos kita pasti rambut ini pasti ada yang namanya tempat-tempat sembah, sembah yang gitu seperti ini lihatan gak? ya? ya dibuatkan semacam pagar-pagar gitu untuk mereka sembahyang gitu sekarang kita di lantai tiga <sukur> dan i want to introduce you all of you Kira. jeng jeng jeng jeng GWK it's very nice ya yes, very nice. itu GWK teman-teman GWK oh, <hers> sangat kecil sekali tapi iya memang begitu Kan ke kalian, ini namanya apa? Balai, ya begitulah. Balai, kalau bahasa, ya, Bale. <laughs> kalau, kalau bahasa internasional, Bale, ya. kalau bahasa internasionalnya kayak gazebo gitu <laughs> ya. Ini gazebo khas Bali, ada ukiran-ukiran <tuh> seperti ini, dan biasanya di tempat-tempat -tempat luas seperti itu ada tempat ibadah dan Pertang. juga ada GWK. Oh, kelihatan dan juga ada GWK, apalagi ya di sini ya mungkin kalian mau melihat Bali mungkin kalian mau melihat Bali sis Bali yeah. oh iya, kelihatan yeah, yeah. ya di sana ya itu pada vila-vila semua nih sebelah sini nih. satu, dua, tiga, empat ya itu vila semua terus aku mau duduk menghadap sebenarnya Hari ini tuh kita ada acara makan malam. Makan malam. Dinner. Makan malam bareng geng. Hi guys, this is me and my friends. Oh my god, berasa kayak di gunung Jeblo. Oh yeah. Siapa? <laughs> oh ya, yeah, ini teman kita namanya Yusni. Kalau kalian udah tahu, lu pernah muncul di vlog kita nggak? Sudah pernah. Oh, Oke. Okay. Hari ini tuh sebenarnya dia mungkin. Hari ini spesial. Oh my gosh. Tapi Jangan aku gak akan dia bilang malu. Ya. Dia malu. dia gak akan bilang hari ini ada apa Jadi kita ikuti aja keseruan kita ya gengs Boleh dong ukulelenya dimainin dimainin Dia eh, mau ambil ukulelenya Aku mau foto-foto dong Enggak, makan dulu dapet Iya, nanti bagus banget Serius, nih bagus buat banget view-nya Aku gak bohong Tapi Tapi kalau di, di... Aduh tapi kalau di kamera itu ya, GWK-nya kecil banget. Yeah. Tapi kalau aslinya, kalau kalian duduk di sini. Oh, kalau kalian duduk di sini GWK-nya itu gede. Tuh. Gitu. Yeah, iya, gede banget. Dan cie cie kalau udah makan. Ini juara satu, guys. Makan apa Kita aja, Kak? Makan uh, capcay, habis itu ada ayam mentega, ada sambal, ada es teh. Ada Cleo, Cleopatra. <si> Cleopatra. Ini capcanya masih belum dibuka lagi satu. Oh my god. Ini dari GoFood bihun apa gitu ya. Pokoknya. Oh ya. Untuk pengetahuan kalian aja. Kita ini sebenarnya dari kampus ya. Kali. <si> oh my gosh. Being Bilang dong kalau Bali. Cute sekali. Okay. Bali terkenal dengan Bali Bengongnya. Siapa lagi mau pakai piring? Eh. Mau pakai piring apa pakai? Uh, piring. Oh, iya. Biasanya pakai. Apa gayanya? Oh iya, udah. Abang sama ini. Oh, tadi aku mau bilang apa? Oh iya, benar. Aduh jerawat ini eh. Atau Tahu hari lalu dia muncul. Enggak kan? Biasanya juga, Pak. Kita dia. tuh dari kampus untuk oh, iya. so, acara ujian hari ketiga. Dan besok hari terakhir, kita, kita pikir, ujian kita first, kita pikir, first Wall kita pikir, kita oh, oh my God, aku mau cerita Kita tuh ujian tadi Ada dua mata mata kuliah Dan itu analisis dua-duanya Dan harus pakai Karena kita itu International Class Kita harus pakai bahasa Inggris <tuh> Inggris gitu loh oh tapi, mata kuliah pertama ini kita kita pakai bahasa Indonesia oh God, dan langsung. cuman jeda 20 menit kita auto Gimana switch deh. to English language oh Taruh dulu anu. <laughs> itu? Dan pulang setelah, setelah kita kuliah setelah selesai, jam jam kan? foto -foto selesai jam selesai berapa tadi Kak? Foto-foto di sana. Hah? Selesai jam berapa kuliah? Selesai jam 12. Jam 12-an selesai Tetapi itu kita pulang jam 4 soalnya ada pertemuan. Kita nunggu dan... Kita nunggu pengurus pengurus kita di kampus terus kita malam. ketemu. Kita ketemu sama Pak Direktur untuk segala sesuatu yang akan didiskusikan menyangkut masa depan. Mereka udah makan dong. Eh <tuk> ngomong-ngomong, <tuk> mereka udah makan. Udah <tuk> ngambil posisi. sekali aku karungin dan aku tahu itu pasti enak tisu iya enak banget cipet rambutku tadi mana ini nasi sambal lagi bang ambil ayam oke okay. iya hmm, ya Joy ya, Joy <laughs> <Jui> nasi sambal habisin <laughs> sayurnya hijau ya. enak kan enak kan ini lo kuahnya nih the best Guys, kalian ikut aku. Aku mau pergi cuci tangan dulu. Aku tadi makan di sana. Sekarang aku mau cuci tangan karena, you know, like guys ya. Kalau makan tanpa maksudnya gimana ya aku mau ngomong ya. Sebentar kalian di sini dulu. Don't go anywhere, guys. Don't go anywhere. gamba juga. aku butuh jepit rambut. karena kalau makan tanpa jepit rambut itu, di rambutnya keruil kruil ke kiri ke kanan gitu kan. emang gue aja artis ya. kalau udah jadi artis kan nggak apa, apa. so ya makan aja di endorse. pasti juli. kita kembali lagi ke tempat kita semula. oh my god seru sekali dong kalian tuh kapan sih mau main ke Bali bareng kita? Mumpung kita lagi di Bali loh. <laughs> main ke rumah kita teman-teman. Ya, kan ya pila soalnya masuk ke itu udah pila semua di atas. Mm -hmm. 2000 years later. Mm. Mari kita memuji dan menyembah ya. Amin. Amin. amin, amin, amin. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will see of the goodness. Hai hey guys. What happened? Gak fokus. Ya udah selesai makan. Dan sekarang kita mau foto-foto dulu. Aku sudah mengumpulkan hmm. baju-baju mau disumbangkan lagi. Setelah kita set, Sama -sama. Oh. Setelah itu kita mau apa aja? Setelah foto-foto kita mau ngapain Emang ada isinya? manis banget, lucu sekali. Happy birthday, Happy birthday, ah. Happy birthday to you. Oh, thank you, Happy birthday. Thank you, thank you. Akhirnya thank you. tahu hari ini hari spesial siapa? Yeah, thank you. Tadi dipilih aja, oke? Okay? Happy birthday. Thank you, thank you. Tadi videonya bagus. Yang kita kita kita ayo, ya. Aku mau bawa ukulele. Iya, aku properti ya. apa ya? Properti. Let's go. Gak ada properti. Pakai HP siapa fotonya? No. <laughs> kita mau pergi foto-foto ah. dulu. Ah oh, di sini. Ya. Foto kamera oh, dong. sekali. Aku masih. Joy. Joy. Puji oh my God, gendut aku sekali aku dong. Joy, to the world. <laughs> oh ya guys, ini adalah maps. Yo, ya semua tahu sih. Ayo. Two thousand years later.